Dah menasuh murung sertivata, di mana mangaramu hati hati nang doot pikiran, namang alihun hasih hata dook kencang nihungur, dook rejeki, ale tuhan, mandok mau lihat iku orang doo tuhu, ala doot pasu pasung nama cebeluge tuhu, ala doot lembas nih tangamu tuhan, imatong, namang alihun sipang anut doot sederiun tuhan, ale tuhan, mana usung dia tuh tuhan alangkah tabu makanan hutangnya Toni amin hutangnya kau hutangnya bersyukur meyak udah Eh si patah aja ketongan Mungkin ada yang tak buru si panganmu Nah pertanyaan mau ngonong aja deh Lepas itu orang tak buras panganmu terjadi cobi-coba udah lah deh Nah, dong pertanyaan Lepas itu di bahasa waktu Tak kalah dulu kan Ini buat malah Cik, nah ada yang tak buru habis panganmu pertanyaan Oh, buh, buh, buh, buh Nanti mau buah Halo guys Oras channel Seperti Pertata Manggido dulu muna Nima Manggido subscribe Jalan Jangan lupa hamu, Kamu Membagi Kusirin di kamu Dibutuk kamu Matulai Jalan Dibutuk di like kamu Langsung Beritamu untuk komentari kamu sudah jadi, horas, horas, horas.